lagi ambil sialang odeng atau odeng ini dia odengnya cuman sayang lagi enggak ada isinya kosong kawan ini dia nih ini telur telurnya nih, nih masih diisi madu kucing belum ada madunya eh sekarang madunya baru dikit dah baru diambil ini dia ada Nah, Ini dia sorong ya nah mudah-mudahan lain kesempatan kita tetap lagi dan ketemu lagi jangan lupa subscribe tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan ya dan ikuti Nah, ini dia serangan, serangnya alhamdulillah lumayan gede, cuma enggak ada sini posisi lagi musim hujan, bunga belum sesuai belum ada, jadi serangnya, oke. Omi di ketinggian 20 puluh meter dari tanah, Jadi, ya, di pinggir kebun sawit. Hai, hai, Oh Oh Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa ikuti tekan tombol subscribe dan loncengnya ya agar tidak ketinggalan. mudah mudahan yang nonton sehat selalu, murah rezeki, diantangkan rezeki di tempangan urusannya. Ikut sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.